Hello, welcome back to our YouTube channel. Dan kali ini kembali lagi dengan saya Esther Mo Channel. Nah, aku bakal ajakin kalian bikin ujak buah. Ini gampang banget. Uh, buahnya aku cuma pakai mangga dan nanas madu. Nah, untuk bahan bahannya, aku punya nanas madu dua buah dan juga satu buah pencit atau mangga muda. Aku udah rendam pakai air garam. Nah aku pakai 1 liter air matang Lalu pakai 4 buah cabai merah besar Terus e, untuk pelengkapnya aku pakai cabai bubuk Thailand Ini pedes banget sedikit aja udah pedes banget Terus untuk asamnya aku pakai ambil 1 setengah ini ya don apa jeruk jeruk nipis Terus aku pakai untuk sparkling sparkling rasanya itu Dari apa tuh namanya Cuka Nah untuk pemanisnya aku pakai kurang lebih satu cup gula yaitu 200 gram aja cukup lah ya dan aku pakai garam sedikit aja pakai setengah sendok teh ditambah gula aren dan aku punya gula aren eh, yang sudah aku cairin Ini enak banget atau gula kelapa ya ada yang sebut gula jawa juga oke gimana caranya langsung aja aku mau panaskan air 1 liter ya aku bakal masukin gula ya ini gula, gula pasirnya dulu ya terus cabenya, jangan lupa kita blender oke gini aja di blender kasar aja lalu kita langsung masukin Kenapa aku nggak pakai cabai rawit? Karena aku nanti kebantu pakai cabai rawit pupuk Ini sudah mendidih, cepat banget sih mendidihnya, jadi pakai api panas aja Nah, ini aku tambahin gula jawa atau gula aren, gula kelapa, terserah orang bilangnya apa Ini kebetulan aku punya yang sudah dilelehkan terus aku taruh plastik sisa-sisa kemarin gitu hmm, Terus kita biarkan mendidih ya airnya sampai berikutnya aku mau coba rasanya ini manisnya udah pas belum Oke okay. itu sendok bersih ya kalau udah kita masukkan air perasan jeruk nipis jeruk lemon juga boleh Oke okay, kita aduk kita mau cicipin ya nanti rasanya Oh ya ini aku tambahin satu sendok Teh satu sendok makan, cuka sesuai selera, tapi biasanya aku segini aja cukup. Nyenak banget. Lalu kita mau rasain uh, ininya. Seberapa asamnya udah pas belum? Karena biasanya semakin lama kita didihkan, itu rasa asamnya semakin medok. Oke, kita mau tambahkan sedikit satu sendok kecil aja ya. Cabai rawit, bukan cabai rawit, itu cabai bubuk Thailand. Itu benar-benar super pedas, sedikit aja udah gila. Tapi karena airnya cukup banyak, jadi oke okay lah kalau pakai satu segitu. Kita cicipin, pedes sudah pas, nggak, nggak bikin bibir doer banget dan perut sakit. Nah, ini kita buang dulu airnya, air rendaman garamnya. Sebentar kita masukin, ini kita matiin ininya ya kompornya posisi ini kita masukin lalu setelah udah dimasukin kita nyalain lagi pakai api kecil dia supaya ngeset uh, baru kita terakhirnya itu tambahin garam itu garam itu pasti udah terakhir lah nah ini kita mau aduk-aduk kita mau tambahi apa nyalain api api kecil aja kayaknya rasa begini juga udah cukup kan disitu buah-buahannya juga buah-buahan tropis yang asem gitu ya ada citrus-sitrusnya kayak seger-seger gitu nanas, mangga kalau kalian mau tambahin kayak semacam apa, bengkoang, bisa terus eh, tambahin yang lain-lain biasanya apa sih? timun, bisa, bisa banget nah ini eh, segitu aja ya garamnya, jangan banyak-banyak Kayak nanti asin, tapi bener-bener sudah nano nanu manis. Asin-asin, ini enak banget, guys! Jadi, kita nggak lama-lama untuk nyalain kompor, nggak sampai mendidih banget. Kita diemin aja, ini sampai kurang lebih 6 jam. Lebih baik lagi semalaman. Itu kita kalau udah adem, ya. Nanti, ya. Ini kita masukin di kulkas, rasanya benar-benar seger banget, apalagi di Indonesia lagi panas banget. Beuh. Minum ini siang-siang bolong, luar binasa cuy. Enak banget, kalian mesti coba, gampang banget bikinnya. Bahan-bahannya ada di mana-mana, nyesel kalau nggak coba, beneran. Ya nggak perlu beli mahal-mahal. Bikin aja buah-buahan ini nggak nyampe 20000 ribu. Terima kasih.